Apa so. yang kita tengok bang? Mama Adik siapa? Hmm. Mama selalu bela-bela Meli! Enggak bela! Ah, Keluar sama anak. Ini, <tuk> anak, ini juga anak, ini juga anak. Capek! Masuk! Kamu keluar! Di mana Adik? Keluar kamu! Ini rumah Kak Meli bang! Ya, itulah yang saya perlukan ini. Ramuk, ramuk, main-main sekejap je. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu. Banyak sekali. Tak hmm. ada apa Ada. ada, panggil dia. Oh, panggil aja. Panggil dia. Jangan minum. Panggil dia. Jangan Nama-nama jawa. Jangan minum. Kalau orang pasang-panggung. dong. Ya, dia akan abang jauh berjalan. kali. yang bayar dia. Belum kau ingat? Belum kau ingat? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada Serem. Tapi layu juga. Uh, Meli. Iya bang, kenapa? Uh, tolong jangan kemana-mana, karena abang hari ini ada piket. Ya, abang mau keluar dulu sebentar kerja. Jadi jangan kemana-mana, ya. Ya. Hati-hati uh, ya, bang Iya. Meli, tolong masuk sebentar ya. Iya bang. Mama mau ngomong dulu. Iya duduk sini mm. Meli jangan kemana-mana ya Mama mau ke rumah sebelah dulu ya, Ada yang mau saya bilang Sama tetangga kita ya Ya baik-baik nah, ya aja ya, ya. Hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mas Wain ke kesini Mau ketemu sama adik lah Buka pintu lah, Adi. Iya, masuk. Aduh, masuk gua aja ya, soalnya ga ada banget udah tidur. Di luar Ata, aja? Iya, duduk sini aja. Terus, kenapa pergi sini ga bilang bilang Kan surprise lah buat Adi. Oh, mau bisa aja dek Adi, jalan-jalan yuk. Udah lama ga ketemu, kan Abang iya. jadi kangen. Iya, ada juga. Bangun sih sama Abang. Tapi ngga ya sama Abangnya, Adi. Boleh pergi, gimana dong? Duduk sini aja ya. Ya udah, boleh juga Adi baru sekarang sih samperin aja. Iya ya, deh lah kan abang jauh, sesekali kesini jumpai ya di. Iya kang, kan. seneng banget. Ya, udah deh nggak apa-apa. Penting deh disamperin ya. Iya. Meli, ini siapa? Ini, ini Mas Boy. Siapa itu Mas Boy? Pak pacar. Siapa di Indik? Hmm? Ini abangnya deh. Kamu siapa? Siapa pacarnya Meli bang? Iya kan, Indik. Iya bang. Meli, udah abang bilang kamu nggak boleh pacaran. Kenapa nggak dengar? Masuk! Kamu adek, keluar! Gimana Keluar terus! Ya udah abang. Selalu saya katakan. Seperti Apa bang si Meli? Nggak jelas. Nampaknya sakau itu orang. Meli, udah abang bilang Jangan pacaran kamu masih dalam pendidikan Kenapa tidak dengan? Ha? Ya kan maaf, tadi kan udah minta apa bang sih marah-marah Saya nggak pernah masa muda aja Iya okay. Kamu itu masih dalam pendidikan Abang biayai pendidikan kamu dalam sekolah Abang tidak suka Jangan pernah pacaran lagi Iya Bang Ada apa marah-marah? Ini ma, Ada apa Mel? Mama nanya aja sama Abang Iya Kenapa Bang? Ah, ini posisi Medi ya. hmm. Kenapa Mama nggak? Bilang untuk posisi, jangan pacaran. Meli masih dalam kuliah, dia sekolah pendidikan. Dia enggak, enggak pacaran. Itu temannya, teman-teman kampusnya. Mama selalu bela-bela, Meli enggak bela. Ah, cuma sama anak ini juga. <laughs> anak ini juga. Anak capek. Mama selalu belain Meli kada dia maaf udah memang abang kayak gitu jadi nasihat adiknya karena sayang sama kamu kamu Super. masih sekolah ya yes, yuk ya udah biarin tinggal saja enggak abang itu yuk tidur ya dia masuknya ke dalam yuk guna abu surya. suria ada kada kah di friend lu alah ba kok abu Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini ingin itu banyak sekali. Ya, Bangga tak ngoh? Hmm. So yang cunggok-cunggok ini hat. Pihil Pak Guru. Pak Guru, kau bangunlah. Oh, nan makanan, kalau lagi udang uh, mati perumah. Pada kuda jaga deh, berada makanan aku. Nyapu, pukau kueh apa jadawil kue. eh? Hai kueh, eh, nu, oh, aku tak gua. Bawa kueh dengan tak gua heh. Indoja jual, kambu, apa yo kambu dah jahat. Maka perjuh, terhad. Baik, nak pegah pegah perjuh, mengira mengira apa jek kueh? Uh, jino kan, dekat. Mereka lagi yang perlu tutu ne. Njaga, jauh berangkat juj. Ada, ada pegah pegah perjuh kuda jaga, nyobrada makanan. Ada. Jaga tak dapat apa? Hai, punya ada nyajut dalam. Ada apa guru? Ya. Berat. Hai kita ni keri bawa payudara untuk apa? Mangan, mangan. Oh, kapal guru dan grip positif flow kerja tapi pos 11 noh ana to Bang Jo, nonton Dek, mana Kakak? Kakak Oh, kemana belum tahu tuh Ma. Nanti kalau kakak pulang suruh jumpa mama ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Eh, Nia, ya, Kamu main sendiri sih. Nia lagi nungguin kakak. kakak kali pulang. Oh iya, maaf. Tadi ya, kakak harus di rumah teman. Tadi mama panggil kakak. Oh iya, udah kakak masuk ke dalam dulu ya. Kamu main di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh dari mana kamu tadi? Tadi dari rumah teman mah. Uh, abang cariin kamu. Oh iya. Ada jumpa sama Abang? Iya. Enggak ketemu tadi sama Abang. kan ya. beda ya sama abang. Iya, hmm. ya? ya udah ya. nanti ketemu Abang aja. Iya. Puah ya. ada rumah Pak Guru. Ke arah jalan Lampari lagi opapaan pigetha na renggareng lagi mot janaru til lagi hole hana ganto-ganto si. Jangan menceruah, dihana ya gerudur urung lagi. Hei, tapi gay lagi berantik ager lah. Ana urung lagi dah lampu dipegahli paguru juga ya kalau dihakamji. Urung time tu. Ada apa oh. di sini? Jangan dikebang. Gak, ni ada siapa di rumah? Gak ada. Enggak, jangan butuh. Betul, Abang. Kenapa Pasti bohong. Tidak. Ada bapak di rumah? Ada pak guru? Tak ada. Kak jelasnya, Abang. Kenapa bukan di sini rumah pak guru? Sedangkan pak guru yang suruh datang Abang di sini. Ini, bang rumah Kak Meli. Ya, itulah yang saya perlukan ini. Itu yang saya, Abang, maksud. Kak Meli itu, adik. Mmm Pak Guru ah gitu. Enggak ada? Iya. Hmm. Ada. Kamilia ada, Pak oh. Guru-nya enggak ada. Iya, panggil aja. Panggil siapa, Bang? Ya, aktifnya Kamilia. Ya, tunggu ya. Iya. Kakak kan mau ngajak kelas tuh. Siapa yang mau? Ya udah, Kakak samperin dulu ya. Iya. Maaf mau cari siapa ya, Bang? Eh, uh, enggak. Uh, tadi ada ada orang di sini. Enggak ada sih, Bang yang betul iya betul enggak ada yang datang dari tadi tapi kok gelas banyak kali iya nyorong ke sini oh kali kali iya ya, udah duduk situ aja kenapa abang mau cari siapa abang enggak uh, abang disuruh cari orang di sini sama pak guru kan Kadang ada orang-orang datang yang ganggu adik Gak ada datang sih dia ya, tadi Tapi kalau abang datang, gak apa-apa orang baik kali ya abang Oh iya. ya. Jadi pak guru siapanya abang? temannya abang? Iya teman abang kawan lama gitu Gimana rumahnya pak guru? Rumah pak guru kan di sini? Oh di sini rumah yeah. pak guru? Ah, saya oh. adiknya pak guru Oh adik pak guru? Oh pas kali kalau kayak gini gitu. ya aku nanti apa rumahnya? Lena, Irmo Apa ya? Ini aku rumah pak guru Bukankah ruangan ni no? Nyo anjir tak biarkan no. ni no? Lapah ni dari... tadi. Pak tak tumit lah tengah-tengah ni. Biar aku tak tumit rumuh tapi. Rambu! Rambu! Benda lejak je! Hai! Benda kacak aje. Makan. Puji anjir lelong je! Nak masalah pucu Rambu! Masalah? Apa? Gawat masalah Rambu! Masalah Pak Ramu Pak Guru! Makan Pak Ramu Pak Guru! Oh, Awak oh. hey, oh, hey, ni kan meleng-leng iya duai. Kenapa meleng-leng iya? Meleng-leng Oh, minum agam maksudnya? Minum agam, baru mau pak guru. Pak, pada rumah pak guru? heh baru mau pak guru. Gampung danya kan, Gampung Rho ni, Samang, Gampung Lung, Sampai Gampung danya. Ya, kemar pak gurunya. Rambut. Ya, hancur di Gampung danya. Ah, luang, luang betul. Ya, dah kalah-alah. Kadang kadang, kadang, kadang ya, kadang-kadang berita nak betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, ya. Oh iya, nama hari siapa? Meli, Bang Surya. Di. Nama orang Jawa. Kan. Ya. Uh, Kalau orang orang Aceh. Orang Aceh Iwabam. namanya dong orang yeah. Jawa ya. Adik Iya. Hei, Bu duduk di sini Abang ini mau cari uh, Abangnya Adek Pau. Kenapa Kak? Apa yang awak? Saya nak cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu, cikgu. Apa pun cikgu? Cikgu, cikgu. Pernah, cikgu. Pupu, cikgu. Kek, cikgu. Ini kampung, cikgu. Awak tahu pupu ini? Ya, abang ini mau ketemu sama pak guru, abangnya adik. Temenya.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 Kau no. oh, nak lelak? No, cuma betul lelak. Kau nak lelak apa? Lelelak. Lelelakai. No, macam mana? Kau pergi lelakai. No, macam mana? nak saya, Meli. Aja nak ni mahu cari Pak Guru. Ini anak uh, saya, Meli. Nya anak nya kalau. Pih. Eh, bukan. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Ini rumah kami Li Bang. Itulah yang saya maksud. Nah, karena uh, Pak Guru tu uh, anak Kak Meli tu, maksudnya, ya eh. uh, Adi.